ayo, Wow, wow, itu dia bro. Wow. enak bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Hi Ma Bro, kabar semuanya? Halo Ma Bro, mau sedikit curhat nih Ma Bro ya. Kali ini Ma Bro lagi pegang asfal Ma Bro kenapa? Karena Ocha melihat banyak player yang pakai asfal tapping-tapping Ma Jadi ini berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya Ocha berdede-berdede, nah kalau ini tapping-tapping Ma Bro ya, tuh, oke? Okay. Dua hitman ya. Tapi misalnya kena kepala kalian lihat deh, seratus satu, hit Bro. Kena kepala satu hit itu dia Ma Bro ya. Wah ini kacau sih ma bro. Dan Ocha lihat rata-rata itu yang menggunakan senjata ini dia tuh kirinya bisa kill banyak banget loh ma bro ya di rank legendary search and destroy. Soalnya kan Ocha uh, selain main, -main pakai akun ini, Ocha main pakai akun lain juga ma bro dan sudah rank legendary top leaderboard malah. Oke, okay. wah mantap sih. Oca penasaran ma bro buat main ke rank, Hiya. tapi Ocha bingung nih mau pakai senjata ini atau kita pakai yang legendnya ya kan. Nah, ini kan koleksinya kayak biasa. Kayak skin biasanya lah ya, mirip-mirip. Tapi kalau dilihat-lihat mirip. Eh maksudnya enakan yang kayak gini enggak sih, Mbah, Bro? What do you think, Mbah, Enakan kayak gimana? Asfal mythic atau yang biasa? Eh Ya udahlah ya. Itu, itu mikirin nanti aja, Mbah, Bro. Karena Oca mau langsung aja main ke ranked, Let's go. Ya, mabar Ocha udah di dalam game. Yuk, kita pake apa? Ah, aspal steel ini dulu mabar ya. Yang legend. Yang biasanya itu mantap loh, mabar. Si Oca mabar. Malah kayaknya lebih oke okay yang biasanya ya, mabar. Modelan kayak gini. Oh, gila itu orang maju-maju baik bro bro boh headshot gak tuh yang ada yang headshot Oke. ngeliat orang gak mah bro boh Mantap jiwa mah bro Oke, okay. dapk asf double edge Pojek kan yang kayak baru yang tadi maksudnya bang bro ya. Yang legend barusan. Modelan airsoft seperti itu aku suka sekali melihatnya. Daripada yang ini. Buset buset buset bang. Itu itu apaan bang? Headshot, eh, satu hit langsung Bro oh, rata. Bro rata bro. 11 bro, wow, goal, goal, goal, mantap banget ya ma bro. Gila, pakai apa lagi? Steel version lagi ya? Yuk, gasken. Aduh, ini nggak pakai lightweight ma bro, agak ribet. aduh lah, mana tes ya sekarang? Hmm, headshot. Ada yang Berlari-larian Enak banget ini sih, Ma Bro The best, bro Nice, Gila banget, Kalian gimana? Pantas sama Ma Bro Kalian lihat orang-orang tuh banyak yang ngekill Banyak, loh Pakai aspal modelan begini Kalian coba deh yang ya? Tapi ya, aku nggak tahu ini berlaku Untuk kalian apa enggak gitu Ini bener-bener perlu apa ya aim yang tepat lah ma bro. cuma supaya ada orang. Oke, weh weh weh, ma bro. tuh, suka amis, suka amis ma bro itu kematian pertama uca ma bro. ya, tapi masih hidup. Ada siapa? Kau siapa yang mau uca mati? Uca Oke sekarang kita masuk artpo ini ma Bro. Let's go ma Bro. Kita akan santap darah lezatos mereka. Maju lo, maju. Wing. Eh, aduh, cuma ada satu aku ma Bro. Masuk disergap saja tiga orang di sana, Bung. Aku akan sambil nginjak poin. Dapat lagi. Kita healing di lo saja, bro. Ya, ini jangan di pantai tapi. Mantap, bros. Wih, mau nah, itu apa, weh Kok nggak dua gitu, wih? Uh, mantap bro. Mantap jiwa. Dudu-dudu ngeri, Bro. Ah, jadi sergap amburam yang banget itu, coy, coy. Nice. Susah, susah, susah. Nice, Ma, Bro. Kok tadi agak miss gitu ya. Oke. Okay. Wow. Oh. Okay, Ke ada orang di sini loh. Kok ding. Perasaanku saja, Ma, Bro. Aku taruh trofi deh temennya musuhnya ya kalian yang musuh gak sih disini agak rip M, maafin noca santap mabro santap mabro kalian aku santap darah mereka semua mabro Hai, tuh orang, wih coba tuh, coba tuh. Karat hai, hai, karat tuh. Waduh, kan. Udah deh, kita langsung hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nya lebih oke okay ini sih. Hmm, kan? pelurunya Ocha merasakan lebih masuk ini mah, Bro. Ya, itu cuma feeling-feeling gua feeling Ocha aja sih. Oh, ya parnah itu kena gas grenade aduh aku langsung disergap saja bung di sana, hmm, mati lu, tenang tenang, tetap santai ya. Hmm. anjing dia mah bro kasian sekali dia. halo, Bentar, kita naik atas dulu deh. Jadi, player SKS ceritanya, bro. Ya, bro, ski. Hai, hai, hai, hai, hai, masuk sini. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, cek, cek, cek, cek, cek. Wih, wih, ada laser itu. Kalian, guys. Lihat gitu aja ada laser, Bro. gak kan aja cuman ya. Kesalah. Netcon gitu Mantap jiwa. Hai. Halo, mantap jiwa, Bro. Oh, reload lagi. Itulah kelemahannya, reload. Kan, gue berharap nanti datang ke gitu loh. Mana orangnya? Orang-orang tuh pada gimana sih? Hai Entah apa, bro Wow Wow, itu dia, bro Hakim sekali sih ini Santai, santai Pansknya, bro Tak bro, sama bro. Eh, ya allah, ada yang mencika jodoh dari belakang. Let's go ma bro. Wah, wow. enak bro. Eh, ini dewa sih, asli lo ma bro. Wih, lihat nih ma bro. Wow, langsung ya eh. tuh ya jadi ini mah bro touchmena gunsmithnya mah bro ya diantaranya pakai MFP 200mm mid range barrel, artistic steady stock, tapi skeleton stock juga boleh sih mah bro sebenarnya nggak ngaruh banget lah ya terus always celeri taktikal nih yang ketutupan sama face monca selanjutnya 15 round FMG ini yang paling penting mah bro ya yang bikin sakit tuh ini mah nih Uca baca ini ketutupan ya mah bro ya ini namanya 320% damage range namanya damage terus sama bullet penetration mah bro ya wah mantap sekali ya ini bisa ngewolbing wobbing kan udah kayak sekecebat kan ya senjata nih <gulain> mantap sekali terus yang terakhir ma bro ada granulet grip oke sebenarnya bisa diganti nih artis sistemistik atau skeleton ma bro itu terserah kalian ma kalau kalian merasa keberatan ya karena menurut aku cebberat sih berat asli jadi boleh saja diganti ke skeleton atau kalian merasa Waktu skopnya lama kalian boleh ganti Ke combat stock oke okay? Oke okay, gitu aja untuk video kali ini mabro Makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya mabro ya Yaudah Dadah semuanya See you next